Ini berapa? Satu, satu. satu. Ini Dua. Lima Ini Dua. Ini Ini Duh Lihat lampu itu Lihat saya Lihat lampu itu saya Lihat lampu itu Lihat saya Sorry Bisa baca ini Apa baca ini? Biah -nit. Bia nit ya Biah Teman-teman apa baca ini? Biskuit. Biskuit Biskuit Ini parah oh, ini gak bisa baca Jangan main Backloss Backloss Gak bisa mandu lagi loh Apa kacanya teman-teman? Disquid <tuk> Bisa baca ini squid. Jadi bego loh Sekali lagi, sekali lagi Gak apa-apa, sekali lagi Kodi. Gak bisa mandu lagi Kodi terasi. Kodi terasi. Kodi terasi. Gak apa-apa, konsentrasi. Sorry Sorry bro ya Ayo loh Bahaya <tuk tangan> <tuk tangan> nih Sorry bro nih. <tuk tangan> Bisa baca ini, maaf Ayo Dicoba aja gak apa-apa Ayo binen, binen. Ini parah, ini gak bisa baca Ini <tuk tangan>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 Tapi yang ditunjukkan Sekali tadi. lagi Sampai lagi kembali. lagi sekali lagi lagi nah. lagi oke. Uh, Selang Thailand Pak. orang Thailand <laughs> <laughs> Atau gini, kita permainkan satu kartu. Boleh, boleh, Siap. boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, Jujur. Ah. boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, Bukan. boleh, bukan saya dari senang dari sudut pandang tertentu deh kayak uang rupiah oh gitu ya kaze tahu lah gini gini ah kamu punya hp punya tapi di ah tau nih di. kaze dia kameranya terhidup apa pak oke okay. kamera belakang tadi kamera depan depan eh begini ini belakang, belakang menurut kamu menurut kamu hp kamu kita mana tersayang HP-nya dia, dia pintar dia. Saya akan buktikan bahwa HP lebih pintar dari dia. Enggak apa-apa ya? Yang saya, saya bisa gombalin cewek ini. Oh ya udah. Coba sih. Uh, sorry, Bro. Ini ya, tadi apa bacanya jujur? Dari, dari sini ya, saya baca. Sekarang kan ini, ya. Coba kamu baca, kamu baca ke HP. baca ke HP. Oke. Baca lihat di HP. Bukain terus. Mana? Pakai kamera. Udah. Apa bacanya? senang apa baca nya? baca di hp. apa baca nya? tepuk tangan untuk dia. Oh. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. ada yang mau nyoba?